Kita orang Islam kena beribadat, kena ta'at, kena walak hanya kepada Allah. Tapi Fir'aun pada masa tu dia ambil tempat tu. Maknanya dia mengaku ketuhanan dia tu pasal puak Pua mung semua kena ta'at, kena patuh dan kena duduk di bawah kereta aku. Mung tak turut maka mung mati. الله من الشيطان الرجيم <تصفيق> وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقل لي يا هامان على الطين فجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني مِنَ من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليمت فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون Ayat 38 sampai 42 surah Al-Qasas Sebagai kali yang kedua kita baca ayat-ayat ini Hubungi dengan keganah Fir'aun dan akibat Dia dan tenteranya, orang okay, okay, yang taat patuh kepada Firaun tu di uh, tergelar di dalam laut dan akibat mereka di dunia dilaknat dan di akhirat pula akan dimasukkan ke dalam api neraka. Qul an yazu billah. Ayat 138. Dan Firaun pula berkata, "Wahai orang-orangku." Maknanya al malak Neh, istilah al malak di dalam Quran ni iaitu nya Pembesar-pembesar ataupun orang-orang kedai ber Orang yang duduk di dalam kabinet Kabinet menteri Ti percum habis Ini ha, dia panggil Al-Malak Dan orang yang ada itipun Di dalam kaum Dia lah duduk Saurah dia ni Menjadi saurah yang derah Kuat Orang Pakat Dengar belakang muke arti yak nunduk melahong tapi sorograh di sini maknanya ikut gapo hok dia sebut dia kecek maka orang dengar tu dia dia panggil al-malak aku tidak firaun kata aku tidak mengetahui ada bagi kamu sebarang tuhan yang lain daripada aku firaun dia mengaku katanya dia jadi tuhan hok kena taat kena patuh kepada dia Firaun sendiri dia tak mengaku katanya jadi tuhan buat langit buat bumi. Tu dia panggil tauhid rububiyah. Kau pasal buat langit buat boming. yang disebut di dalam beberapa ayat. Orang-orang jahiliyah dulu kalau sekiranya ditanyo, siapa buat langit buat boming, buat bintang matahari bulan semua? Layakulun Allah. Nasya yang mereka itu jawab Allah. Tapi tauhid so lagi dia panggil tauhid uluhiyah tauhid hak pasal ketuhanan ibadat. Ha nah, maka kita orang Islam kena beribadat, kena taat, kena walat hanya kepada Allah. Tapi Firaun pada masa tu dia ambil tempat tu. Mananya dia mengaku ketuhanan dia tu pasal, semua kena taat, kena patuh dan kena duduk di bawah perintah aku. Mung tak turut maka memati. mati tu Dekatnya Fir'aun Siapakah? Dia hipung Orang-orang semua Fahasyara fanada Maka dia hipung Orang ramah Dan dia menyuruh Dia panggil Dia royak Ana rabbukumul a'na Akulah tuhaimu Yang maha tinggi Yang lebih mulia Ini nah, Nak ayat katanya? Kada'ah Fir'aun pada masa tu Siapakah mengaku jadi tuhaim? sedangkan tak ada dalam sejarah dalam sejarah kemanusiaan walaupun ganas secara mana manusia tuha tak raya di dalam eh, al-quran dengan sejarah fir'aun sebab tu tuha katanya fa aktharu fi hal fasad mereka itu membuat banyaknya kerosakan di atas muka bumi buke rosak atas muka bumi dok ge khianat umuh orang dok ge khianat pohon-pohon kayu orang dak tapi buat tu rosak kan banyaknya buat zolim buat maksiat buat karuk gotu-goni gotu-goni gotu, gotu, gotu. masya-allah pada zaman itu. cer tu benar that to hell bubuh di dalam Quran bukan benda biasa benar tu benda penting walaupun sepatuh hayat pandai. Eh? kita tahu tak tahu tu ya katanya apa tu hab boboh royak di dalam qura'an dia nah itulah apabila fir'aun dia mengaku katanya dia jadi tuhan oleh itu wahai haman bakarkanlah untukku batunya batu-batu maknanya buatlah batu -bat untuk apa untuk nak kau nak bina nak bina binun serta bino lah untukku sebuah bangunan yang tinggi Naat. dalam Quran itu sebut sorhan sorhun artinya istano. kita baca dah ayat belum pada ni sorhun <salt> mumarradun min kawarir yang Raja Balqis Raja katanya eh ini adalah istano yang dibuat daripada batu merma yang super dengan belia kali. tu. Dia panggil sarhun sarhun artinya istanomsa atau pengumuh yang sangat besar yang Firaun rayah kepada Haman suruh buat bak apa tu? La'ali attali'u ila Musa. Supaya aku naik melihat tuhan Musa. Hmm, tengok. Dia nak buat rumah tinggi, duduk dalam wisai pak Firaun pada zaman itu. Umuh-umuh tinggi yang kita tengok Sekarang ini berjugu Umuh tu, umuh ni, umuh tu, umuh ni Fir'aun mikil amur Tapi dia mikir tu Adalah untuk nak gilawe Dengan Allah SWT Lepas tu dia kata kan Wa inni la'azunuhu Minal kathibin Masya Allah, kata-kata ni, ni Panggil subyat Kata-kata manusia terhadap Allah Subhanahu SWT yang ganat Dan berat dan sesungguhnya aku percaya adalah Musa Dari orang-orang yang berdusta Bila Allah, bila ia kata kepada Nabi Musa berdusta Berarti Tuhair juga berdusta Sebab Nabi Musa ni ia terima wahyu daripada Allah Itulah Ulama-ulama dia -ulama, pakat-rayat sepakat katanya Rukun ime rukun ime kalau kita duduk bila nekara tu kalau lah kita tak percaya mana-mana rukun tak percaya tak kira rukun mana-mana maka kita jatuh kafir dengan otomatik selalulah. tak mesti katanya kena penuh dulu akidah hak Allah Ta'ala tak tak mesti walaupun hak Allah kita percaya sungguh-sungguh tapi kita up, prong, kita percaya kepada kitab tak percaya kepada rasul misal katanya maka rosak-rosak habis. Unuhi. Sebab itulah Allah raya katanya Firaun pada masa tu dia tak terima ajaran Nabi Musa. Nabi Musa ni sebagai rasul ya sebagai orang juru sapa ajaran Allah. Kalau mati Musa betdak gapo. Orang lain ada pula jadi rasul tapi Fir'aun di patiset Nabi Musa berarti dia patiset Allah. Begitulah. Setiap so, manusia yang ganah, kecek, <coughs> yang tidak senonoh. Wa astakbara huwa wa junuduhu fil ardhi bighairi al-haq. Dan berlaku sombong, takabbur lah Firaun dan tenteranya di negeri itu dengan tidak ada alasan yang benar. Gambar katanya orang hak taat kepada ketua Allah boserlah eh? orang taat kepada ketua hak pasal buta tuli taat buta tuli tak ada kira ketua dia betul ke salah penpi dia dia sokong sampaikah hari ni kita boleh tengok seluruh dunia orang yang patuh taat kepada ketua pemimpin ni walaupun pemimpin dia corruption menipu Karuk Ya jang ada semua pengikut-pengikut Masya Allah Sama ada pemimpin ugamu Maupun Pemimpin politik Pemimpin dunia Pemimpin ugamu pun ada juga Karuk-karuk Oh yeh pakat sokong teriuk Saya kepada pemimpin dia Walaupun laktan cantik Katanya pemimpin dia Duk buat benar jahat benar karuk Penuh itu meniwalnya Azubida. Tuhlah. Dalam kroer eh, tu Facebook. Yaitu, Alladhi nastak baru. So lagi, Alladhi nastul ifu. Orang okay, yang tak kambu, tak jadi pemimpin. Ganah ganah itu pontingi masa duduk atas dunia. So lagi orang-orang yang lemuh orang yang lemuh sini artinya pengikut yang ramah-ramah pasang turut kerasai tak ada kira kerasai pergi ke mana dia pergi kok tu? bahasa Melayu kerasai dia panggil arus turut arus kalau pemimpin dia kaya kiri-kiri pemimpin kaya tanya kane-kane Nabi pesan kepada kita la takun imma mung jangan jadi por tidur ingat molek ni kita kena cerdik belaka sungguh katanya kita kena duduk di bawah pemimpin punam tapi jut yun kita tiap-tiap orang saya yakin katanya semua orang cerdik tapi cerdik kita tu betul atau tak betul gambar eh yang ada juga cerdik tapi tak betul tak pandai guna cerdik dia tu sebab tu Nabi besar kepada kita jangan kamu jadi Pak Turut Pak Turut ni lagu mana? kalau orang pakai rakyat katanya gi kat tu dia pakai gi. dia berasa katanya dia cerdik lebih cekat tapi dalam Ha Turut ni bodoh dia kadang-kadang bodoh tak ada picarana tak ada tritron Lepas tu jadi pak turut semua. Jangan kita sama sekali jadi pak turut. Nampak kata pemimpin kita, ketua kita. apa nak glowing lah ni. Pak kita pun tahu lebih kurang. Pemimpin kita nampak banyak puapan dengan benda-benda hotak -benda mualek. Jangan wakil Azubillah. Kalau boleh pakat-pakat nasihat, pakat rakyat. Nampak katanya tak kesel lagi. Hodot rakyat, hodot nasihat kat ni. Tubik. Tubik daripada plum tupangan setengah-setengah orang tak kenal dalam line dia bukan okay. saya misallah itu tengok-tengok tengok-tengok eh rano ya, ni orang ni masuk duk lalai kelumlang juga ni hmm, entu aku sini ha dia tak sahi sahi dia ada dia tu maka tobaiklah sudah wak kelum suku ha tu gitulah dalam sangkom kita jangan sapaka kita terlalu buruk pemimpin dengan kita tak fikir dan tak bicara na' dulu. Gitulah. Nah. Dan mereka menyengkar bahawa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Waktu tak Fir'aun dan orang-orang dia pada masa tu buat kerusak dia ke atau muka boming, gotu, gotu, gotu, gotu, gani, terutamanya di negeri Mesir. Pada waktu tu. Sebab itu, orang-orang Mesir, siapakah hari ini? Dia katanya, dunia. Orang Mesir, dia sebut Masr, dia tak sebut Misr. Masr, menegeri Mesir itulah. Ummu dunia, ibu dunia. Sebab, semua arayat tam, tamadun kemajuan dunia bermulanya dari Mesir. Hak tubik petah pergi kepada Eropa, pergi ke Afrika, pergi ke Cina, pergi ke mana. Orang Mesir katanya, daripada situlah. Timurnya Arayat Ham Sejak daripada Buri-buri butaung Sebelum pada, pada ini Patut tu lagi Iaitunya timurnya di Erak Iaitunya Kelum Babilon Yang Allah Ta'ala cerita di dalam Quran nah, Iaitunya Kesoh Harut Marut Bibabil Babil Babil artinya satu tempat Yang timurnya Arayat Ham Siapa kau? bongok kepada seluruh dunia ataupun gi tetap tu tetap kau ni ha adalah yang Allah Taala gayat di dalam Al-Quran dengan Firaun walaupun kemajuan yang dia buat goto goto dia predict benar-benar hoplat-plat dunia tak ada mikir lagi pada masa tu tapi Firaun dan kabinet dia mikir waktu goto buat kau ni ha nak dia ya, katanya zame zame tu patutlah pada itulah gi kepada Greek gi kepada Roman Anajat orang-orang zaman dahulu yang buat istana besar, apa tu galiknya? Dia panggil apa? Yukhin. Zame batu. Zame batu bukan arti manusia. Apa? Bodoh ataupun tak erti. Batu arti di sini gunonyo banyak. Guno batu untuk predict, goto predict goni buat bino dan sebagainya. Tu dia panggil Yukhin. Ke selak atas-atas batu. Supaya kita tengok pensilah acara. Hak siyah pun ada. Hak Melayu pun ada. Nah, ini nak ayat katanya. Manusia yang usaha miki setiap masa dan setiap tempat. Tak habis juga deh ayat ini. Fa'akhazna huwa junudahu fanabaznahum fil yami. Dengan sebab itu kami mengepungnya bersama-sama tenteranya serta kami humbatkan humbankan mereka ke dalam laut. Cerita dia sudah dan tenteranya ke dalam laut, maka perhatikanlah bagaimana buruknya kesudahan orang-orang yang zalim. Dalam tafsir ayat katanya mati ni mayat jadi timbul belaka. Cuba gambar katanya dalam laut yang sangat lewah tu, orang beribu-ribu Ibu hanya dimakai oleh hikmah. Tapi Allah tak ada wui selamatnya mayak fir'am. Oh, orang ni kita kena yakin dengan ayat kera'i yang tu heraya. Sebab tu, siapakah hari ini boleh kita tengok fir'am. Benar orang yang dia Sungguh katanya orang yang pakai kaji katanya zamir itu ada san kemi yang dibuat untuk jiruh di atas mayak yang dikatakan mami. Nah, ambil mayak, buh dalam lelum, lepas diambil san kemi, tu, gicuah, atas mayak, supaya mayak tu, boleh kekal, lamu, tak punuh, tak hancur. hak tu, kerabuankan, yang manusia, buat, tapi hakikat yang sebenarnya, Allah Ta'ala sengaja, nakwi mayak, fir'aun, dan setengah-setengah mayak lagi, masih ada, sehapakah hari ni, walaupun setengah-setengah, hacur dah, hacur dah, Sebab itu, tu tuher raya katanya Minha qa'imun Wahasid Setengah-setengah tepat Setengah-setengah benda Masih lagi duduk kekal Qa'imun artinya buka diri Tapi masih lagi dok kekal Boleh tengok siapakah hari ini Dan setengah-setengah tepat Setengah-setengah benda Hasid Sudah pun haco Sudah pun Tak ada orang Sinsat Tak ada Itulah Kita tengok Fir'aun Lepas itu Fir'aun dan orang-orangnya oriyah dilaknat hari-hari hari-hari dilaknat oleh siapa tu oleh Allah oleh malaikat dan oleh semua manusia walaupun kita tak ada, -ada sebut nata berup mata tu mata ini kepada Firaun tapi hakikat yang sebenar adalah Firaun dan awek-awek zolim dilaknat tak berhenti-berhenti siapakah hari kiamat supaya orang tu heraiq har qurun juga nanti kita akan ngaji kisah di akhir suratul qasas ni hakorun iaitu bila dia ditelai oleh bombing nah? bombing telai, telai, telai, telai ulama main raya di dalam tafsir seperti Imam Al-Qurtubi raya katanya telai di bombing ni dah tiap-tiap hari khaturung, khaturung, khaturung dia dan harta benda dia yang sangat banyak ha, tu. lepas tu tak ada orang mikir siapakah ini katanya aku nak digali ke eh. Nak pergi gali, nak pergi ambil apa? Harta korun. Sengah-sengah orang-orang kampung yang kata harta kerum. Ikutlah. Nak sebut lagu mana. Tapi tak ada siapa. Walaupun dunia pun ada teknologi boleh duduk seperang tengok dalam tanah. Nak ambil apa? Nak ambil harta korun. Mah, perak, duit, goto, duit go ni masya Allah banyak. Tapi tu, eh, raya tiap-tiap hari ni dok dok gela ya tak gela ya tak gela ya tak gela sama berapa ribu tahun dah sebab qurun ni dia dok sezamir dengan dengan nabi Musa sebab tu nabi Musa tong pecer dengan bukan Firaun saja dak ni tengok ayat lepas pada ni bila Firaun mati habis nabi Musa kena dok jual dengan puak Bani Israel, hak dia bawa pergi selamat pergi tebing sana dah anha bullah sket pala Musa kalau kecil mudah budak oh aku yang kecil sampai mati. Panhah thằngนั้น. Panha bukeng orang jauh. Orang duduk musim kok tulah. Ya? Nah Firaun dengan Bani Israil dengan Korong dengan Samiri dengan banyak-banyak banyak, -banyak, banyak orang lagi. Nah insyaallah kita sambung semula. Tengok ayat saya duk tang China nak nak peng habis. Dua tiga ayat. Hak baca kemarin tapi tak habis juga. Ya. Insyaallah kita sambung-sambung. Nah Ubiongsok mawalah pengayak tu lah kita baca, tapi ia memberi manfaat dan peredah kepada kita. Allahu a'lamu. Salawatullahaladzimah Muhammad. Wa'anda dihiwasalammu wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.